m m m Dia ini kita travels ke Cikole, Cikole. Bocor kayaknya ban mah. Ma. Yang mana? Belakang. Tadi udah tembangin, padahal. Kayak ini enggak, enggak. Tapi kayak goyang. Emang kayak gitu, mungkin? Tahu tidak, tahu? itu kayak beda udah tau deh kirain buat tuh lewat mana? sana? bawah sana Ah, ya? tadi mah di mana? Ya? Peklewat, sana ada suara motor. Ya, itu. Nah ini kemana? Turun ke bawah atau kemana? coba udah dapet turunan yang kayak gini. Ini mah maneng rem, juga ada gunanya, anjir rem di sini kok. Jadi turun ti sambil dimatiin mesin. anjing, Rem bahaya, kalem. ram kak pahak kiri anjir Ini dia. Ayo. Itu tuh. Itu di atas. Ayo, oh. itu. Biru tadi. Ayo, ke, mana? ke kiri kepiting Tepi tadi Suruh belok. Ke kiri. Belok kan banyak yang jatuh. Yang naik tuh? Kan yang bisa. Tadi. <laughs> Oh, disini aja tuh dilemparin hai, hai, hai, tadi hai, hai, hai, hai, hai, hai, tadi saya tuh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Mm hmm, mm hmm, hmm, kas bikin sakit hati. Tuh. Jadi mending jatuh di kasur, enak langsung tidur. Tadi itu sebenarnya yang tanjakan panjang itu yang ketiga kalau saya. Itu sebenarnya bisa naik. Cuma tadi Sayanya saya aja salah ngambil jalur, akhirnya kena itu kan, jadinya motor-motor mental. Let it Jadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh Anjay. karena hati telah letih menggapai aduh, aduh, aduh. menggapai mimpi bayangmu seakan-akan ingin menjadi sesuatu udah berhentinya entar nggak fokus jatuh eh kok pada hilang kan jelurnya anjir. Kok enggak ada suara kenal pun? Oh, ada. <tuh>, cepat sekali hilang anjir. Masa iya langsung hilang? Uh uh uh. Aku ingin menjadi bisa kau rindu tapi bohong ayo lapale papale papale papale papa paha kanan keram Turun lagi, susah anjir. <tuh> buat turun lagi gitu, turun lagi lah biar ada apa. Ini buat naiknya, kalau dari situ mah nggak akan naik susah, Seakan motor berat amat anjing. <tuh> iya iya kan udah dibilang tinggi aduh Anjir, ini cuma naiknya susah ini kekuatan All mm right. -hmm. Sok di dalam tuh aman. Silson jadi itu dia gunanya karet. Sok di dalam itu bukan cuma buat biasa. Oke, maka ada gunanya kayak gini. Jadi, silson tuh enggak cepet bocor karena kotoran. berlumpur kayak gini Tapi bisa ya mah aku udah ditarik Saja lihat, entah banyak, nancep cok, nancep aja. Eh, untuk di footstep kayaknya eh bagus nih buat thumbnail. Wah, Rian nih, Rian nih, dalam. Hidupin, ya. bisa, gak? Hidupin, ya. Harus netral. Switch itunya dimati, cabut. diangkat bang naik kurang dari pegang dari mana satunya Tidak. Tuh, dua tiga digas itu ya. nyangkut dia itu jalu Nah matiin kameranya. Nah ini nih. Nah jal, nyakut di jalur roda. Udah tuh, dulu tuh. Hah? Kesian panas. <laughs> Jangan. Yang realnya, um, susah. lanjut? lanjut ayo ya, lah. <tuh> dari mana? Sate, langsung dari lah Hah? di sate di sate nya nah, ini jalan jalan. yang berikut. atas supra naik kurang terbisa bisa iya aku bakul oh ya ha masa bisa naik kurang terbisa naik